Surat Al-Hadid ayat 20 A'udhu Billahi Minashyautanirrojim I'lamu annamal hayatul dunia la'ibu wa lahbu wa zinah wa bainakum wa taqasurum fi al-amwari wa kama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 dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta kerizuannya dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu Pertanyaan bagaimana mendidik hati kita untuk sedikitpun tidak ada rasa bangga terhadap semua potensi yang Allah titipkan Sedangkan kita sadar dan paham bahwa semuanya akan diminta pertanggungjawaban dan dihisap oleh Allah SWT. Mohon penjelasan. sadar itu apa yang dibanggakan. dah sadar semua itu dilipan, apalagi kalau saudara mempelajari ayat-ayat taruhan seperti hari ini. Ya. Terus yang dibangga-banggakan apa? Kalau kita resapi ayat ini bahwa kehidupan dia itu ayat la'ibun, la'ibu Ini permainan, senda gurau saja. Terus ditutup oleh akhir ayat itu. Wa'mal hayatu dunia illa matau hurur. Kesenangan hidup di dunia itu apapun, ya, apapun, harta kekayaan, pangkat, jabatan, ya. kemudian apa, anak, istri, suami, dan sebagainya, itu kesenangan hidup di dunia. Tapi ketahui itu hanya permainan. Kenal apa? Kesenangan yang menipu, artinya kesenangan, kesenangan yang, yang tidak bisa, bisa diharapkan untuk dinikmati selamanya. Hmm? Kadang kala masih, masih belum belum tutup lah, belum selesai menikmati kesenangan itu sudah dipisahkan oleh Allah. Pisahkan mungkin dengan dipisahkan dengan mati atau pisahkan dengan hilang dan sebagainya dan sebagainya. Apa, apa tuh ya yang dibanggakan? banggakan Maka kalau kita paham tentang agama ini, enggak bisa namanya membanggakan kesenangan bisa. hidup di dunia itu nggak bisa. bisa. Apa tuh yang dibanggakan? banggakan Yang dibanggakan apa? Coba hadis Nabi yang dibanggakan tadi dibaca. Manusia, manusia membanggakan hartaku, hartaku. Padahal yang dimiliki oleh manusia itu apa itu? Hmm? yang kamu makan habis yang kamu pakai akhirnya rusak enggak yang dibanggap-bangkan apa kalau Bani Coba jangan bijayau on nabiy surah an-narsullallahi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulul abdu mali mali inna malahu min malihi salasul Ma dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia berkata, ini hartaku, ini hartaku. Padahal yang ia punya itu hanya tiga macam, yaitu apa yang ia makan sehingga habis, atau sesuatu yang ia pakai sehingga usang, atau harta yang ia sedekahkan sehingga menjadi tabungan di akhirat. Adapun yang selain dari itu semuanya akan hilang dan ia tinggalkan untuk orang lain. Ya, itu bakal tiga kebahayaan anak sini. Brahmatullah ini hartaku, ini hartaku, apa yang kamu miliki apa? Nabi kita mengatakan, bahwa yang dimiliki manusia itu hanya tiga harta itu. atau yang kamu makan akhirnya habis, ya, habis dibuang ke belakang ini, yang dimakan itu. mulai orang bikin rumah biasanya sampai disiapkan makan, disiapkan untuk WC, kakus. Bungguan gitu loh, Bagi makan habis, buang. Yang kamu pakai apa? Pakaian, rumah, mobil, akhirnya kan, rusak. ya Yang ketiga ini, yang, yang kamu sekegahkan, diinfalkan di dalam Allah, itu yang mau jadi tabungan. Tabungan di akhirat nanti. Nah biasanya, yang dicatikan tabungan di akhirat dengan yang dihabiskan banyak mana banyak dihabiskan ya banyak yang dihabiskan muspro tabungan di akhirat nanti itu yang pada yang akan dapat diharapkan itu padahal itu cuma sedikit selebihnya itu selain yang dimakan selain yang, dimakan, selain yang di apa jadi, dipakai selain jadi ya ditakungkan di akhirat nanti, semuanya ditinggal menjadi ahli waris. Tidak bisa memanfaatkan lagi, dan Tidak bisa memanfaatkan lagi. Terus yang kamu bangga-banggakan apa? Apa yang dibanggakan? Nah, kesenangan itu hanya kesenangan yang menipu. Maka Allah ingatkan iklamu, ketahuilah wahai manusia annamal hayatud dunia la'ibu walahmun Bahwa kesenangan dunia itu hanya seperti permainan dan senda guru saja Sudah, artinya tidak bisa dinikmati itu selama-lamanya Kadang kita belum bosan pun sudah hilang itu Mungkin kena tsunami, mungkin kena banjir, mungkin kena tanah longsor sudah. Ya. Orang yang masih hartanya habis, sudah kadang-kala malah habis beserta orangnya. Hanya hmm. ayat kejadian-kejadian ini yang alhamdulillah, saat kita juga selalu menyaksikan ini, samping mengambil manfaat untuk ya, menjadi orang yang manfaat untuk orang lain menolong. Dia ya, pelajaran buat diri sini. Batu lombok rumah bagus-bagus, hancur semua, di Palu tenggelam semua. Mereka menyaksikan yang tenggelam, habis tinggal orang aja. Ya, maksudnya tinggal ditenggelamkan oleh Allah itu bukan baru sekarang, zaman korun dulu sudah ada. Korun umat pada zaman Nabi Musa itu ditenggelamkan padahal orang yang harta kekayaannya luar biasa itu, ya. kunci-kuncinya -kunci saja untuk menyimpan harta itu dipikul sejumlah orang yang kuat-kuat keberatan, orang kaya raya. Tapi dia bangga dengan kekayaannya itu, membanggakan kekayaannya. Ketika dinasihati, وَقْتَغْيْفِي مَا أَتَكَوْوَوَوْا تَرُوْا أَخْرُوَوْا Cari bahagia itu di akhirat, jangan, jangan kamu membangga di dunia yang kamu miliki, iyo, makin sombong, harta yang makin dikeluarkan semua. eh tidak lama kemudian setelah hartanya dikeluarkan semua, terjadi bencana. tenggelamkan oleh Allah, hartanya, orangnya, semuanya dah milih habis. Nah. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu Yang, yang melihat saja tidak, hati, tidak hati. bisa menolong nah, Peristiwa itu terjadi di Palu kemarin Jadi tenggelamkan cuma oleh Allah Yang, yang melihat, dan juga melihat Tidak, tidak bisa menolong akhirnya malah ketakutan Takut Nah itu apa yang dibangga pangerak Maka Orang Islam jangan merasa bangga di harta yang banyak karena memang ada manusia, kalau diberi harta yang banyak itu merasa jadi orang yang mulia. Ya? Jadi mulia, coba dibaca ayatnya. إِذَا مَبْتَلَهُ رَبُّهُ فَاكْرَمَاهُوَا نَعْمَاهُ فَا يَاكُلُهُ رَبِّهِ Akhroman. Ada sementara orang kalau diberi harta kekayaan yang banyak, mempunyai jabatan yang tinggi, jadi orang terhormat, orang kaya, dia merasa Tuhanku memuliakan aku dirasanya rasanya dirinya dimuliakan oleh Allah itu karena diberi harta yang banyak diberi jabatan yang tinggi semua orang datang menghormati dari seolah itu jadi dimuliakan oleh Allah tidak Allah tidak memuliakan karena jabatan Allah tidak memuliakan karena harta yang dimuliakan oleh itu karena karena apa karena takwa, inna akramakum, mm, indahul lahi atau taqum yang, yang mulia karena karena harta tidak iya. harta kan bisa, bisa menjadi iya. hina. Ya, Coba dibacanya surat al-fath surat delapan puluh sembilan ayat lima belas dan 16. belas. Fa ammal yasanu idza mabtalaahu Terus Kala Ya ada pun manusia, apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka Dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku." Ya sementara manusia, Apabila Tuhannya mengujiNya, harta kekayaan pangkat jabatan ujian, ya jangan merasa dimuliakan. Kalau hartanya banyak, usahanya maju, anaknya dadi wong kabye, karena orang menganggap anaknya dadi wong. Anak-anak semua dadi wong. Hmm. Biasanya dikatakan anak wong, dadi wongnya dadi Nah, kalau dia jadi orang kaya, wah, naik jadi uang kaki, ya, sehingga ngomong wih, rumah sana itu jadi uang, sebab sehingga ngomong jadi uang ya, kalau yang ngomong dua mesti ya naik jadi uang, nah, nah, naik jadi uang ini yang dilio rasa, ditekoi, diceritake wah, anak pusing, jadi tak dialu neng porong, jadi menteri, jadi jadi anggota dewan calon. Itu baru daftarkan wis di ya enak, nah yang satu dati apa, kaya dati uang, dibangga-banggakan. Ini anaknya -anak limau keselip si cita di maling itu lah diceritake. Yang diceritake yang dadi uang abeng, ini malingnya dati uang. Nah itu. Nah gitu. Dia merasa apa? Fayakulu rapi Akraman. Tuhanku telah memuliakan aku. Jadi ya, orang berpangkat, jadi orang kaya, hartanya banyak. dada ini dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya, ayat berikutnya. Adapun bila Tuhannya mengujiNya, lalu membatasi rezekinya, maka Dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Amaida ya. ma'batalahu apa darinya rezekinya waya qulu rabbi ahana jadi kalau dicuri Allah diberi harta yang sedikit kasarnya dadi wong melarat wah tuhan gua menghina aku ini nah. jadi orang semacam itu merasa dimuliakan kalau jadi orang kaya kalau jadi orang miskin dihinakan, maka orang yang semacam itu biasanya melihat orang-orang yang miskin harta itu itu orang yang hina, yang mulia itu yang kaya-kaya. Maka dijawab ayat oleh Allah ayat berikutnya terus Kali-kali tidak demikian sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim Kalau sama sekali tidak ya. Allah memuliakan menghinakan seseorang bukan karena banyak sedikitnya harta, ya orang kaya yang memberi rezeki insyaallah, Allah, Allah yang melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, menyempitkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, itu semua ujian, bukan tanda mulia atau hina diukur banyak sedikitnya harta ada. Ya Allah sudah buat ketetapan orang yang mulia di sisi Allah karena ketakwaannya. inna akramakum atau atokum yang, yang mulia, mulia diantara ya. kamu adalah orang yang, yang, yang bertakwa ya hartamu banyak atau sedikit kamu punya jabatan atau tidak di dunia ini ya. kalau kamu orang bertakwa ya. itu yang mulia ya kalipun ya. kamu orang Kaya dan menjadi raja sekarang di dunia. Kalau tidak bertakwa, kamu orang hina, lebih hina daripada binatang ternak, lebih hina. Ingat kembali ayat Surat Al-Baqarah, oh, Surat al Surat Tujuh, ayat 179. Perhatikan 100, ayat 100, Walakota darokna dijahan nama kasirom min ins lahum nabiha anami ya perhatikan artinya dan sesungguhnya kami jadikan untuk izin neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia." Nah, perhatikan itu ya. Orang itu disiapkan oleh Allah menjadi penghuni-penghuni jahanam Ya Pak, jin dan manusia. Jin dan manusia yang bagaimana? Teruskan. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah." Dihati oleh Allah, tetapi tidak untuk memahami ayat-ayat Allah. Kunci mati hatinya, tidak, tidak bisa mengerti kebenaran. Ya, Bahkan kalau ayat-ayat Allah, Allah diterangkan, benci, benci tidak suka. Ini dalam penghuni jahannam ini. Dan mereka mempunyai mata Tetapi tidak dipergunakannya Untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Diberi penglihatan Mata atau penglihatan maksudnya Tapi dengan penglihatan itu Matanya melihat apa-apa Tapi tidak bisa untuk melihat tanda kekuasaan Allah Balau ma'yunun layu syiru nabiha Kekuasaan Allah yang digelar begitu banyak Tanda-tanda kekuasaan Allah tidak bisa mengerti Tidak bisa melihat tanda kekuasaan Allah Ya Artinya apa yang dilihat tidak menghantarkan dirinya mengenal Allah Tidak bisa Orang yang beriman lain Kalau melihat itu langit yang, yang berpintang, yang, yang bertaburan indah, indah dan sebagainya dan macam-macam yang mengatakan رَبَنَا مَحَلَقْتَ حَدَا Ya Allah yang telah engkau ciptakan semua tidak ada yang sia-sia matanya melihat itu, ini ciptaan Allah semua tidak, tidak kagum baiknya yang, yang diciptakan tapi kagum tentang keagungan yang, yang menciptakan. Nah. Jadi ini, ini. Ya, ayat al diberikan penglihatan tapi matanya melihatnya tidak bisa menyentuh kepada hatinya dengan apa yang dilihat itu. Terus? Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. lahum agan layas maun nabiya diberi pendengaran ya, tapi kalau ayat-ayat Allah -ayat diterangkan malah benci tidak suka ya makin banyak ayat diterangkan makin benci pada Allah makin tambah kebenciannya, tambah kekafirannya ya lain orang yang beriman calon penghuni surga kalau diterangkan ayat-ayat Allah zatadhu Imana wa'ala rabbihim ya tawakalun Makin bertambah imannya ya Ayat Allah diterangkan makin tambah imannya Makin mantap penghambaan dirinya kepada Allah Makin dekat kepada Allah Makin tawakalnya kepada Allah Makin meningkat tidak ada ketergantungan dengan manusia Itu ayat Allah diterangkan tambah imannya Tapi tambah imannya berarti tambah baik perbuatannya lain dengan orang yang tidak beriman, tidak beriman tadi ayat Allah diterangkan tambah kafirnya malah nah orang semacam ini calon penghuni penghuni Jahannam maka perumpamaan terus saya tadi diartikan mereka itu seperti binatang ternak bahkan mereka lebih sesat lagi mereka itulah orang-orang yang lalai. ke tanam mereka itu seperti binatang ternak. Mereka siapa? Mereka maksudnya jin dan manusia yang diberikan hati, tidak bisa untuk memahami ayat-ayat Allah, diberikan penglihatan, tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, diberikan pendengaran, tidak untuk mendengarkan ya, keterangan-keterangan ayat-ayat Allah yang diterangkan. Jangan untuk mendengarkan itu lah orang semacam itu kata Allah Ulaika anam. Mereka itulah seperti binatang ternak Kalipun kamu jadi raja atau jadi penguasa Kalau hatimu, pendengaranmu, peringatanmu Tidak makin mendekatkan diri pada Allah Seperti binatang ternak Bahkan lebih balhum amol Lebih sesat lebih sesat daripada binatang terlah. Nah itulah, maka jangan bangga kalau diberikan kekayaan. Ya, ujian. Ya, itu kesenangan yang menipu. Sekarang jadi orang kaya, besok bisa jadi orang miskin. Bisa jadi orang miskin. Dan untuk menghabiskan harta tidak perlu waktu lama. Kalau Allah mengendaki sebentar saja habis. Tidak perlu ca, jalan menitan menit, sudah, habis sudah habis sudah. Ya, sudah. Tenggelamkan tuh disapu tsunami ya, sudah mau apa lagi kalau begitu? Kangumpulkan. Ya, pagi sore pagi bertahun-tahun disapu tsunami sebentar habis sudah. Maka kalau kamu mengatakan hartaku, hartamu mana hartamu? Yang kamu pilih kemarin sudah habis sekarang, yang kamu makan rusak, yang kamu makan juga habis, tinggal tabunganmu ada-ndak. Itu tabunganmu itu yang nanti menjadi harta yang sesungguhnya milikmu. Kalau kamu tidak punya tabungan ya berarti enggak ada. Tabungan di sini maksudnya harta yang diinfakkan, fisabilillah itu jadi tabungannya. Selain yang dimakan, kalau yang dipakai, saya yang ditabung nanti habis tinggal mati untuk ahli warisnya. Dan enggak bisa memanfaatkan lagi kalau sudah mati. Kalau sudah mati kata Allah, laum yang panun. Kalau sudah begitu harta kekayaanmu, pangkat jabatanmu ya, anak cucumu lah yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Yang, yang bermanfaat tinggal ya, tabungannya tadi, ya, amal yang ya, ditabungkan tadi yang jadi manfaatnya. Maka kalau kita mengerti ya, ya kok merasa kebanggaan? Maka palasari ayat ayatnya Allah sungguh-sungguh. Ayat ini nanti dibaca ulang-ulang di rumah, ayat ya tidak merasa bangga dengan kekayaannya, ya, terus merasa, kekayaannya merasa melihat yang orang yang, yang di bawah kekayaannya di bawah dirinya merasa dia orang hina, menghinakan orang, karena dirinya merasa lebih mulia karena harta tadi. Hati orang kaya, orang miskin, semuanya akan kembali pada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un kembali pada Allah. Kalau kembali Allah, pada Allah tanggung jawab masing-masing. Jangan dikira harta yang diberikan itu percuma, itu tidak ada pertanggung jawab Latus yaumaidin yaum wa'idin sungguh akan ditanya Nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, semua nanti akan ditanyakan oleh Allah Itu pertanggung jawab yang berat dan hmm. berjalan Ya, tidak dipahami Maka pertanyaan saudara tadi, pertanyalah Mempelajari ayat-ayat Allah Perbanyaklah berkumpul dengan orang-orang baik yang pandangan hidupnya hanya tidak hanya membanggakan dunia saja. Dunia tidak bisa tidak, tidak perlu dibanggakan banggakan itu akan habis dan kesenangan yang menipu bukan kesenangan yang sesungguhnya.